dong <tuk> <tuk> Emang bukan Leslar Kalau nggak selalu kocak tingkah lakunya Kadang-kadang mereka dewasa Kadang-kadang mereka kayak anak kecil Seperti kejadian yang terjadi saat live Beberapa waktu lalu Lesti dan Bilar tukaran ya Tengkar kecil-kecilan si candaan tuh Tentang ya... Anak mereka abang Elastin aku nih bahwa dia yang paling berhak begitupun Rizky bilang sebaliknya gimana mulut kalian hingga mereka sweet sweetan guys lucu kan? Coba dong lekatkan aku. Oh iya kamu lekatkan cuit cuit cuit. Siapa? Siapa yang lahirin? Siapa yang uh, produksi? Memang siapa dekat. yang menawarin? Hmm. <tuk> siapa? Yusri cuma bokap. sweet bokap ya. Bapak siapa. Siapa siapa aku aku proses aku, <tik> aku <masih jing>. <tik> oh, <tik> bagaimana tangganya jangan lupa kasih komentar Allah, like Allah, dan masukkan ya, agar tambah seru uang mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang